Jokowi diedit gantikan wajah patung Yesus, netizen ini menghina Presiden dan Nasrani. Wajah Presiden Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi diedit gantikan wajah patung Yesus oleh salah seorang netizen. Ini ujaran yang sangat luar biasa, kasar, dan ada unsur nyata penghinaan dan pelecehan kepada simbol negara, yaitu Presiden. Setelah kita cek ternyata ini editan, lakukan penyelidikan, akhirnya kita mengamankan yang mengedit gambar ini. Sehingga dengan demikian kita menjerat dengan pasal undang-undang ITE, undang-undang nomor 11 tahun 2008, pasal 45, di mana menyebarkan berita yang mengandung unsur kebencian dan juga terkait dengan searah, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Postingan itu menjadi sorotan dan banyak dikomentari netizen lainnya Ada yang berpendapat unggahan itu menghina Presiden dan Nasrani Foto editan wajah Jokowi digantikan Wajah patung Yesus ramai diperbincangkan Postingan seorang pengguna Facebook Hertiani menunjukkan Seorang pastor membawa salib yang terdapat patung Yesus Berwajah Jokowi hasil editan uh, Yang Kaitan dengan penghinaan kepada simbol-simbol negara. Ya, kalau memang aturan hukumnya ada yang harus ditidaklanjuti, tegas ditangkap dipenjarakan. Gak boleh pak. Ada asas the equality before the law. Itu pak. Jadi Pak Jokowi atau Pak Presiden adalah simbol negara. Terlepas kekurangan kelebihan. Ada orang dengan sengaja ucapan tindakan ujaran kebencian depan umum yang sifatnya merendahkan, itu melanggar hukum. Bukan lucu-lucuan, bukan. Unggahan tersebut diberi caption oleh pemilik akun tersebut dengan pertanyaan menyindir para pendukung Jokowi. Sudah nyembah Tuhanmu, belum, Bong? Tangkapan layar ini diunggah lagi oleh pengguna Twitter, Ed Pejuang. 1, 9, 8, 7, 5, 1, 2, Jumat 4 Juni 2021 Ia menganggap bahwa gambar dan perkataan pengunggah foto itu adalah Sebuah bentuk penghinaan Jadi ini anak-anak ini Bercanda ya Cudu cuam bercanda Tapi dia tidak tahu mengambil edeknya Dan kemudian juga Akhirnya Buzi juga bisa mengetahui uh, siapa, dia, gitu. siapa dia Kemudian bahwa yang bersangkutan juga misalnya persoalannya, dan dia tidak bermaksud untuk suci atau kasihan, dan dia juga tidak memancing orang.